main game, ini yang repot nih. candu ini, ini lebih bahaya daripada roto lebih bahaya, hati-hati game-game online itu banyak yang judi, itu candu dan jelas dilarang ya, jelas dilarang, haram hukumnya ya bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya tapi menjadi ikan diri kita pribadi mohon maaf lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian hukumnya bisa haram menunda waktu sholat. Ya, yeah, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, pertama, maaf ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab.